Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Ustaz Nasafi Kali ini kita akan belajar tentang taksiran bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita bertemu dengan kalimat dalam kehidupan sehari-hari Berarti kita akan belajar tentang soal cerita Oke, Kita langsung ke contoh nomor satu sebuah seminar dihadiri oleh 127 peserta laki-laki dan 102 peserta perempuan. Berapa kira-kira jumlah seluruh peserta seminar tersebut? Di sini 127 kita bulatkan menjadi 130 dan 102 kita bulatkan menjadi 100. Ketika ditanya jumlah maka kita harus menjumlahkan 130 ditambah 100. Jadi total peserta seminar tersebut kira-kira 230 peserta. Contoh nomor 2. Dimas memiliki uang sebanyak 15.250. Dia akan membeli permen dengan harga 475 rupiah per bungkus. Berapa kira-kira banyak permen yang bisa dibeli Dimas? Di sini, 15.250 bisa kita bulatkan menjadi 15.000. Nah, 15.250 ini kita bulatkan ke ribuan terdekat. Nah, sedangkan 475 kita bulatkan ke ratusan terdekat. 475 menjadi 500. Nah, ketika yang ditanya adalah banyak permen yang bisa dibeli, maka ini tinggal kita bagi. 15.000 dibagi 500. ratus. Dikira-kira banyak permen yang bisa dibeli di emas tiga bungkus. Contoh nomor 3. seorang pedagang menjual lapis barang dagangannya dalam waktu dua hari. Hari pertama ia mendapat keuntungan seratus dua Hari kedua dia mendapat sembilan puluh Berapa kira-kira jumlah keuntungan pedagang tersebut? Karena yang ditanyakan kira-kira berarti 128.750 ini kita bulatkan ke ribuan terdekat. Sehingga menjadi 129.000. 96.300 juga kita bulatkan ke ribuan terdekat menjadi 96.000. Karena yang ditanya adalah jumlah keuntungan, berarti ini bisa kita tambahkan atau kita jumlahkan. 129.000 ditambah 96.000, kira-kira hasilnya 225.000. Sehingga total keuntungan pedagang tersebut kira-kira 225.000 rupiah. Oke anak-anak, terima kasih. Itu yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu di sekolah kita tercinta. Terima kasih dari Ustaz Nasafi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.